Diabetes adalah gangguan metabolisme bersifat kronis, yang berlangsung jangka panjang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menarik glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2, Gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon insulin atau kekurangan hormon insulin yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Gejala diabetes Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2, antara lain. Sering merasa haus. Frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari. Rasa lapar yang terus menerus. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Lemas dan merasa lelah, pandangan yang kabur, luka yang lama sembuh, sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, gusi, atau vagina. Cara mencegah penyakit diabetes Cara mencegah terjadinya diabetes tipe 1, sebagai berikut. Menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1. Menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Cara mencegah terjadinya diabetes tipe 2 adalah Mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak Mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur Mengurangi konsumsi karbohidrat serta makanan atau minuman manis olahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi menghindari minuman beralkohol berhenti merokok pengobatan diabetes Pengobatan diabetes tipe 1, adalah sebagai berikut. Dengan pemberian hormon insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. Merawat kaki dan memeriksakan mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. pengobatan diabetes tipe 2 adalah dengan menjalankan pola hidup sehat menghindari makanan berkadar gula atau berlemak tinggi meningkatkan makanan tinggi serat melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam setiap minggu menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal menghindari atau berhenti merokok menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol Jaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terbuka, memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin, pemberian obat-obatan diabetes di bawah pengawasan dokter.